Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah tembang cover dari saya sebuah lagu repeatik dari albumnya uh, Tiaramon satu buah lagu diciptakan oleh Muskan Sarif yang berjudul Pasan Mande. G manisku lalu kata tampak nandaari dari bangkahulu iyo santianyo akarang Oo, ang mga dami I'm Anduin bisa nyut tajam. Oke okay, sekian dan terima kasih.